enggak kuat narik dia teman-teman. Gitu. Oke, okay. terlalu full barunya itu Pisaran 2 jutaan ya, teman-teman ya. Kembali lagi di channel Aju Backpack. Oke, okay, teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, okay, teman-teman. Sekarang kita ada sedikit trouble atau masalah ya teman-teman ya Sama sininya ya teman-teman ya Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay. Ada masalah sedikit Tapi kita belum tahu ya teman-teman ya Apakah masalahnya itu ada di sini Di sepulnya Atau di akiproknya ini ya teman-teman ya Oke okay, teman-teman, itu yang kita belum tahu ya teman-teman ya. Soalnya masalahnya gini teman-teman. Aku kemarin baru ganti aki ya teman-teman ya, baterai ya. Terus satu hari libas langsung ya. Cukup kecewa juga sih teman-teman. Satu hari aki baru libas, libas, libas, astaga. Oke okay, teman-teman. Kita akan mencoba dulu cek ya teman-teman ya pengapian dari sepelnya ya teman-teman ya kayak aki pro nya ini coba kita cek dulu ya teman-teman ya memakai lampu sein ini ya teman-teman ya tapi aki, aki lamanya ini ya teman-teman ya yang 12 8 ampere. Aki kalau di tes masih menyala ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita cek dulu aki ya, teman, teman ya, Hidup ya teman ya teman-teman. kini baru. Mari kita coba. Enggak kuat nari kita cek dulu ya teman-teman ya. bagian sini ya. Kita tes dengan lampu sen dulu bagaimana pencahayaan. Itulah pencahayaan lampu Kalau dop berarti coba kita cek bagian spool ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya. kakinya masih baru ya teman-teman ya oke okay ya teman-teman ya, karena agak kuat, nyala ya teman-teman ya Sharesnya hidupnya itu kalau dihidupin buat ngecek ini di Enerbon dulu ya teman-teman ya engkolnya gak ada soalnya Aki baru nih ya teman-teman ya oke, okay. aki baru sehari udah dibas. sekarang kita cek ke bagian sini dulu ya teman-teman ya kita coba spoolnya dulu ya kita memperpanjang video coba kita tengok spoolnya nanti kalau spoolnya hangus ya kita tengok dulu lah gimana penyakit ya teman-teman ya e, kemarin aku e, sempat ngechat bengkel moge e, kebetulan e, abang tuh lagi berada di pekanbaru ya teman-teman ya kata abang tuh kalau spul yang kena nanti e, bisa diakalin maksudnya bisa kita gulung ulang Uh, tembagan teman-teman ya, teman -teman ya. oke okay, kita cek dulu ya teman-teman ya let's go sorry ya teman-teman ya terlalu banyak ya teman-teman ya oke okay, nanti kita bersihin kita coba buka bagian ini ya teman-teman Uh, bagian dari air radiator, ya teman-teman. Ya, so, ini teman-teman, ya, nanti kita akan buka yang ini lagi, ya teman-teman. Bagian bawahnya, ya, so oh, ini air radiator. Oke teman-teman, nyatanya spoolnya hangus ya teman-teman ya Sudah kita buka dan spoolnya hangus Betul, tebakan kita, makanya akinya tekor terus ya teman-teman ya Spoolnya hangus Oke kita akan coba buka ya teman-teman ya Ini penampakannya teman-teman ya, teman -teman ya. spulnya hangus jadi kita coba cek-cek dulu ya teman-teman ya. Kalau spul barunya itu kisaran 2 jutaan ya teman-teman ya. Oke, okay. mungkin sekian dulu video dari Ajib Backpacker tentang cari masalah. Aki tekor ya teman-teman ya. Oke buat teman-teman jangan lupa like, comment, share and subscribe ya teman-teman ya. Saksikan video Aji backpacker selanjutnya. Untuk mengatasi spool Ninja 250 hangus bisa dibaca di deskripsi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment and subscribe biar semangat bikin vlognya.